teman-teman nah ini kita mau nyanggung program ya teman-teman spotnya ada teman-teman di pohon berubah teman-teman kita lihat teman-teman ya spotnya itu Teman -teman. Pohonnya yang berbuah teman-teman Oke tidak berlama-lama Kita lanjut Berburu aja ya teman-teman Oke Salam satu laras Thank <laughs> you. Oke okay. Kita dulu Udah punya teman, -teman. Teman. Kayaknya cuaca sudah mulai gelap. Sangat tinggal tidak mendukung. Jadi nanti lagi kita lanjutkan ya teman-teman. Oke teman-teman. keburu hujan. Kita pulang dulu ya teman-teman. Nah. Oh, sudah gelap. Kayaknya hujan deras ini. Jadi kita pulang aja. Nanti baru kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.